Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestari Lovers Dimanapun kalian berada Dipa kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya ada vitamin bahagia banget ya untuk kita semua Perhatikan di pertama para sahabat ya Masya Allah baru diunggah momen spesial di kota Bandung oleh Kak Nova Dede Elasti gemas banget ya sedang bagi-bagi coklat tuh Kepada keponakan-kemonakan tercintanya yang Masya Allah luar biasa Dede gemas dan selalu bikin bahagia pokoknya luar biasa Mami Yakut lagi bagi-bagi coki-coki katanya tuh ya <laughs> Luar biasa, doakan selalu mudah-mudahan sehat, bahagia Pokoknya untuk idola kesayangan kita postingan ini di-repost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan Mami Yakut lagi bagi-bagi coki-coki <laughs> Luar biasa memang idola kita ini Selalu membuat Tentunya, semua orang ikut bahagia. Luar biasa, doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan selanjutnya, juga para sahabat kita lihat di sini ada postingan yang sangat luar biasa nih, di match dari Oppa Korea dikawal ketat oleh Bang Aril, ya masya Allah ini tepatnya lagi di dalam kapal nih persahabat ya, Mamas jaket merah mewakili gue katanya tuh oleh Les dibilang galeri dituliskan sebuah kalimat caption dan kita lihat persahabat banyak sekali tanggapan juga yang tentunya diberikan dari Leslar lovers Ya, nih dari akun Instagram Iyayu.skmwt Mengatakan, tuh yang video-in terkesima banget sama Osas Sampai-sampai nggak bisa nyapa yang kenceng biar nengok ke HP-nya Coba aja kalau disapa yang kenceng pasti nengok katanya tuh. tuh Memang luar biasa Vibesnya persahabatnya Kakak Bilar memang luar biasa Seperti Opa Korea banget nih Membuat kita semua tentunya Terpesona saat melihat kakak Bilar jalani Masya Allah luar biasa Dukung doakan yang terbaik untuk Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga cedokan vitamin manja yang diberikan Masya Allah digandeng terus ya <guluh> Dikawal dijaga ketat dan tentu digandeng terus Dituntun terus tangan Dede Lesti kejar perhatikan persahabat ya Tentu ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan Wow, luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan lancar untuk overnya dedek hari ini Kita makin gak sabar melihat penampilan Lesley Gejora Perdana Setelah agak nikah persahabat ya Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan Diposting kembali oleh akun Sandal Putih Hanus Ada kalimat caption juga yang dituliskan di persahabat ya Ada yang mau nyebran VBS-nya kayak di Korea Katanya Masya Allah Luar biasa persahabat ya tentu kita lihat juga persahabat ya bang Aril di sini di posisi terdepan yang siap mengawal pasangan suami istri Lesti dan Bilar kita patut bangga sama bang Boril ini selalu setia menjaga mendukung mendoakan dan mensupport Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat persahabat di postingan ini ada Konofi juga dan tentunya nggak ada bang Adin kemana ya bang Adin persahabat ya mudah-mudahan saja tim Leslar juga Selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua, untuk berikutnya ini kabar bahagia buat kita semua para fans langsung resmi diinfokan oleh Pak Otis di akun Instagram pribadinya Masya Allah mengunggah sebuah postingan video Leslie dan Bilar. Tentunya perhatikan video ini persahabat ya Kakak Bilar ini memeluk di Lesi Leslie kejora ya, wow. Ini vlognya di kota Bandung ya luar biasa ada kuda juga tuh kita lihat video ini adalah spesial untuk cinta abadi Leslar. Ada info lewat caption yang dituliskan oleh Pak Otis. Cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku. Minggu 12 September 2021 jam 15.00 waktu Indonesia Barat itulah kalimat caption info yang dituliskan oleh Pak Otis. Kita semua sebagai fans sejati jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai ketinggalan menyaksikan karya dari Leslar Entertainment Dalam postingan for artists, banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Ya, nih dari akun El underscore mengatakan, aduh lama-lama HP gue di blender lihat ini aja udah baper banget, woi katanya tuh persahabat ya, memang cute banget nih Dedek elasti dan kakak Mila selalu membuat kita penasaran, bahagia dan tentunya baper melihat kekiutan dan keromantisan idola kita ini. Jangan sampai lupa persahabat jadi ya, catat jam dan tanggalnya, tentunya besok tepatnya persahabat ya jangan sampai terlewat. Menyaksikan kegiatan dari idola kesayangan kita Dede Lesti dan kakak Rizki Bilar Dan kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin Siang hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mungkin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh